channel first video di YouTube channelnya Bawal apa Oke okay, jadi uh, di sini sekarang kita mau tahu nih kalian mau Bowo bikin video apa? Kalau misal kalian ada ide atau gimana gimana kalian bisa komen di sini. Terus juga nanti kita akan bikin video klarifikasi yang sebenar-benarnya dari bobo dari yes. youtube channelnya bo langsung nggak dari media-media lain terus kita juga udah kepikiran mau bikin video dan mau di musik juga ayo, ya lo yes. ya terus buat para haters nih yang nanya kenapa gue pakai masker, hmm. di gue itu lagi sakit ya. lagi iritasi banget kata dokter nggak boleh kena debu kena matahari atau gimana gimana karena gue bisa bengkak nih mukanya buat kalian nih yang ngatain gue yang lagi sakit gue ikhlas gak apa apa semoga dosa kalian diampuni sama tuhan. Wee. video pertama bawa mau yes. ngomong Tuh, di belakang ada papanya Bow. Halo. Mama kasih yang udah dukung aku dan selalu support aku. Thank you. Dah.